mungkin saya cerita sedikit dulu untuk mengawali kenapa sih kita berpikir untuk membuat diskusi ini jadi memang dalam beberapa minggu terakhir saya kira sejak awal Mei teman-teman sudah bersilaturahim ya, di berbagai gerakan sipil yang lain gerakan perempuan aktivis terus kelompok-kelompok uh, NGO yang banyak sekali yang membuat acara merefleksikan uh, 20 tahun reformasi nah kemarin kita juga kepikiran kok di dunia kesehatan kayaknya belum ada nih yang uh, secara khusus membicarakan isu ini memang mungkin uh, ada eh ada di sanaka damai yang waktu itu saya sempat mungkin ada tapi ya kita tidak, uh, tidak melihat atau tidak mengikuti secara khusus jadi kemarin berpikir dengan teman-teman yuk -teman, kita juga bikin sebagaimana kelompok-kelompok uh, gerakan -kelompok sipil yang lain mencoba untuk merefleksikan sebenarnya bagaimana sih situasi dalam dunia seni setelah 20 tahun reformasi dan bagaimana kontribusi uh, atau peran kebebasan ekspresi yang diperjuangkan itu juga dalam konteks sosial politik yang lebih luas. Kami bekerja dalam sebuah koalisi yang namanya Koalisi Seni Indonesia. Jadi in, uh, kami merasa ini menginisiasi diskusi ini juga untuk memberi kesempatan bertemu dengan seniman, Pak seni dari berbagai bidang. Jadi kita tidak melihat diskusi ini hanya dalam kerangka partisipil, tetapi uh, dalam konteks pergerakan yang lebih luas. Jadi mungkin nggak nanti akan ada presentasi yang lebih bersis pada disiplin ilmu ya ada seni rupa ada musik ada film tetapi pada uh, tujuannya yang lebih luas kita ingin membicarakan seni sebagai gerakan kebudayaan tidak sebagai uh, medium ekspresi saja bersama saya ada beberapa teman yang uh, aktif dalam koalisi seni Indonesia mungkin ada banyak teman-teman baru di sini yang belum kenal atau belum tahu sebenarnya koalisi seni itu apa, bagaimana uh, ia didirikan dan sebenarnya sampai sejauh ini setelah lima tahun uh, berdiri, itu koalisi seni itu apa saja? Saya ingin mengundang Mas Hanzono di sini, efek Hanzono sebagai salah satu anggota dewan pengawas koalisi seni Indonesia untuk memperkenalkan sedikit tentang KSI. Dan Ya, eh, terima kasih selamat datang teman-teman eh, semuanya Saya di Koalisi Seni menjadi Dewan Pengawas Kerjaan saya bukan itu pengawas ya awasi, ya Itu keteketan saya Jadi begini, awalnya, awalnya itu adalah penelisahan beberapa orang Teman-teman eh, seniman yang merasa bahwa selama ini uh, kesenian atau seni atau komunitas-komunitas uh, seni ini di Indonesia tidak ada, tidak mempunyai uh, satu lembaga yang memperjuangkan atau yang mempertemukan antara kelompok seni dengan lembaga-lembaga yang lebih besar, uh, lembaga pemerintah dan sebagainya. Ini untuk menjembatani bukan dalam arti mencarikan dana, tetapi Bagaimana men atau menjembatani mereka ini dalam hal uh, wacana Dalam hal uh, keputusan Dalam hal uh, membantu teman-teman uh, di daerah ini untuk memahami Bagaimana sih sebetulnya berhadapan dengan pemerintah Berhadapan dengan kembagaan dengan bagaimana untuk mencari dana Jadi kita tidak mencari dana tetapi kita mengajarkan kepada mereka dana itu dan apa dan sebagainya, termasuk uh, pemotongan pajak uh, ketika satu perusahaan memberikan bantuan kepada para sebagainya Nah, itu uh, berawal dari tahun 2011 waktu itu kita sering mengadakan pertemuan, saya sendiri sejak awal, sejak kualisi seni belum minta untuk, saya uh, beberapa kali diundang untuk diskusi dan seterusnya untuk menjalankan sampai kemudian betul-betul kualisi seni E, resmi berdiri tahun 2012 jadi sekarang ini sebetulnya sudah 5 tahun 5 tahun lebih nah e, pada awal 5 tahun yang lalu itu e, kita memenangkan organisasi ini, karena lupa serang kita tidak mendapatkan support dana yang cukup besar e, awalnya kita hanya menggantungkan pada sumbangan dari para anggota nah kemudian kemudian Ketika diresmikan itu kita menawarkan atau mengajak beberapa uh, komunitas seni di, di Indonesia untuk bergabung. Sampai saat saat sekarang ini uh, kurang lebih sekitar baru sekitar 20 20 sekian 27 beberapa uh, provinsi. Berapa? dan 191. Ah itu katanya barangkali berapa? 14 provinsi dan 191 pekerja, ya. artinya anggota dari koalisi seni ini adalah komunitas seni. Jadi eh, sanggar seni, komunitas seni dimana saja, tetapi dia juga merekrut atau mem mem memperbolehkan eh, seniman individu itu menjadi anggota, menjadi anggota apabila seperti saya ini, saya tidak mempunyai lembaga apapun, eh, saya menjadi anggota karena mereka menganggap bahwa Seseorang itu bisa menjadi anggota apabila dipandang e, perlu e, untuk bergabung dengan keluarga sendiri. Jadi mereka itu dianggapnya sebagai anggota luar biasa. Nah anggota yang biasa adalah e, komunitas ini dan itu siapa saja boleh bergabung. Bayarnya satu tahun cuman 200.000 untuk komunitas. Nah kalau untuk individu bayarnya 100.000 saja. Ini setiap tahun kita mengadakan rapat anggota, kemudian kita membuat laporan, laporan dengan kegiatan, laporan keuangan dan Seperti itu. Dan selama ini kegiatan yang sudah kita lakukan diantaranya adalah meng atau mengajak atau memberikan informasi kepada sediman-sediman di daerah tentang karya mulai anggaran, kemudian e, lokakarya membuat proposal dan sebagainya. Termasuk diantaranya satu hal yang kita anggap cukup besar adalah kita bisa me, mengawal e, terlaksananya atau diresmikannya undang-undang penguatan kebudayaan. Jadi pemajuan. pemajuan kebudayaan. Sebelumnya itu bahwa ada undang-undang kebudayaan yang kemudian ditolak oleh hampir semua orang, karena dianggapnya bahwa kebudayaan itu sebagai suatu objek yang harus dilindungi oleh pemerintah, dan ini sebetulnya kita anggap tidak, tidak benar, maka dan itu kemudian eh, Dirjen Kebudayaan menawarkan kepada DPR eh, bagaimana kalau kita, kami yang merencanakan atau membuat perencanaan atau rancangan undang-undang itu, mungkin mereka menyetujui, kemudian mereka mengajak KSI dan teman-teman yang lain untuk uh, membicarakan, membuat, perancang uh, undang-undang pem uh, pemajuan kebudayaan dan ketika diajukan, ternyata disetujui dengan beberapa koreksi nah sekarang ini KSI sedang bekerja bersama-sama dengan Geja Kebudayaan untuk mensosialisasikan Undang-Undang uh, Pemajuan Kebudayaan ini ke daerah-daerah satu dan kemudian yang kedua mulai memikirkan bagaimana uh, bersama-sama dengan menjadi budaya bagaimana undang-undang yang besar dan abstrak ini dibumikan diartinya dibumikan itu bagaimana ini bisa dilaksanakan uh, di daerah-daerah dengan program dan sebagainya agar supaya Undang-Undang uh, Pemajuan Kebudayaan ini tidak hanya sekedar menjadi undang-undang yang tidak, tidak ee, bisa atau tidak punya kekuatan apapun di dalam e, perjalanan kebudayaan kita saat, saat ini Kira-kira seperti itu dan untuk teman-teman yang tertarik untuk untuk bergabung dengan KSI saya rasa bisa berhubungan dengan Alia karena Alia e, posisinya adalah sekretaris dan warisi seni jadi sebetulnya Alia lebih, e, posisinya lebih lebih di dalam KSI-nya dan saya itu hanya mengawasi jadi uh, modalnya menjadi terbantu uh, kalau salah itu dari itu jadi itu kalau aja lebih kerja ya. jadi dia uh, <tuk> itu le KSI dan uh, kemarin kita menyelenggarakan uh, yang namanya Musaik Mimpi dan pada waktu itu diselenggarakan di Jogja. Untuk daerah Jogja dan Jawa jauh, dan jauh Timur disitu. Dari situ kemudian ide ini muncul ya, Bagaimana kalau kita di area-area di tertentu Membuat satu kegiatan, eh, kegiatan sendiri yang mencerminkan permasalahan kita Karena setiap daerah mempunyai permasalahannya yang Kira-kira seperti itu, terima kasih Ya terima kasih Mas uh, Satrio. Nanti di juga akan cerita lebih banyak tentang UUPK, undang-undang kebudayaan dan mengapa kita juga penting untuk terlibat mengawal uh, implementasi dari undang-undang.